Kita lihat persahabatnya di postingan 1034 di FM Jakarta 10 lagu pilihan Tauf di FM Ini Alhamdulillah persahabatnya Lagu lasti insan biasa Menempati posisi nomor 4 Di 10 besar Di 10 lagu pilihan persahabat Edisi tanggal 8 Sampai 12 Mei 2023 Alhamdulillah persahabatnya Insan biasa memang selalu menjadi Lagu-lagu andalan Begitu banyak di kolom komentar pun, persahabat yang komentar, nama Lesti Kejora banyak sekali. Nama Lesti Kejora, alhamdulillah, persahabat yang dukungan memang banyak sekali dari orang baik, orang yang tulus mensupport karya Lesti. Kemudian kita lihat juga persahabat berikutnya nih, ada momen spesial nih untuk koridor Konoha, ada video Bunda Lesti waktu kecil, ini imut banget ya, lucu. Dari kecil sudah tentunya kelihatan bintang Wow Ini pertumbuhan Bunda Lesti Bundanya Al-Fatih Alhamdulillah Resulabati sekarang Menjadi panutan Sekarang menjadi contoh untuk keluarga Konoha dan semua orang Emang ini inspirasi banget untuk banyak orang Semoga Bunda Lesti kecil selalu sehat Dan semoga selalu menjadi orang baik Selalu rendah hati Dengan siapapun selalu hamba Dan semoga attitude tetap terjaga Dengan baik Berikutnya kita lihat persahabat Ini ada momen detik-detik Bunda Lesti Kejora Memegang cetah persahabatnya Bunda Lesti emang Idola kita semuanya Pemberani persahabatnya Kita lihat nih di momen ini Malah Papa Bilar Yang takut persahabatnya ya Bunda Lesti mah pemberani banget kita lihat di postingan ini apabila saat ditanya tentunya berani nggak memegang cetah berani katanya tapi istri gua katanya tuh masya Allah guna lesti berani banget ya ngelos-ngelos Ceta ini kebahagiaan dan kebanggaan untuk keluarga Konoah kita lihat di kolom komentar pun begitu banyak komentar yang diberikan salah satunya dari Sulastri Sulasi masya Allah dede pemberani dekat sama cetah tapi papanya Fatih juga, Bunda El jauh amat takut ya? Katanya tuh, Masya Allah, pokoknya sudah tahu ya. Warga Konoha, Papa Bi emang orangnya takutan dengan tentunya cetak. Kemudian, tersebut kita lihat juga nih, cedungan vitamin bahagia siang hari ini ada video Al-Fatih lagi di gendong sama Bunda. Masya Allah, nah ini kebahagiaan yang luar biasa yang didapat kita semuanya. Sepertinya Bunda Lesti al -Fatih, lagi di toko atau di Mall Persahabat ya terlihat tuh ada jualan baju pakaian Lagi belanja ya Bunda Lesti al Mudah-mudahan sehat pokoknya untuk lestar apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Kemudian kita lihat juga persahabat ya ini momen yang bikin baper juga persahabat ya Saat Papa Bilar dengan aksi gesreknya persahabat ya Bikin ketawa dan ngakak semua orang ter Khusus Lesti kejora pun ngakak banget ya yang di samping melihat aksi lucunya Papa B. Namun di sini ada momen yang bikin baper nih persahabat. Bunda Lesti ngelus persahabat ya benerin rambutnya Papa itu Aduh Masya Allah megang keningnya Papa B. Momen gini aja sudah buat kita happy banget tuh. Aduh Masya Allah. Kemudian juga persahabat aja informasi nih untuk warga Konoha mengenai Best Couple World 2023 di akun 100 The Best Best Bunda Leasi B mendapat 1,28% ya kita dukung terus pokoknya untuk Leslar mudah-mudahan selalu menjadi kapal nomor 1 dan selanjutnya persahabat diinformasikan diingatkan kembali ya tak bosan-bosannya tak henti-hentinya Bang ya, akan mengingatkan kalian jangan lupa dukung Lesti dan jangan lupa untuk menyaksikan Bunda Lesti tampil di ajang SCTV Music World 2023, tanggal 9 Mei, tepatnya besok malam persahabat yang akan disiarkan secara langsung di SCTV. Host yang akan memandu persahabatan yaitu ada Ben Koshavani, A.A.Rafi, dan Ruben Onsu. Mudah-mudahan acaranya lancar dan bismillah, Buna Lesti bisa borong piala penghargaan. Kita masih menunggu kabar terbaru hingga judukan vitamin lainnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel DIVOT TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar.